serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar net love tentunya menemani santai sore kalian saat ini bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita ke kabar pertama persahabat ya ada sebuah momen spesial yang membuat kita bahagia banget nih wah wow, cedokkan vitamin ya Luar biasa momen foto kakak Bilar Dan didaklasi ke juara bersama Tentunya istri pak wakil gubernur Jawa Barat Masya Allah, Alhamdulillah Mudah-mudahan hari ini selalu berikan kelancaran dan kemudahan Untuk idola kesayangan kita Dan postingan tersebut juga Dripost kembali oleh akun in Instagram Leslawlovers underscore daily ada kalimat caption yang dituliskan bersahabat ya sama istri pak wakil gubernur Jawa Barat nih Bumil cantik tuh, Masya Allah banget ya, yuk doang kan yang terbaik Mudah-mudahan acara off air hari ini sih selalu diberikan kelancaran Kemudahan dan tentunya Setiap diberikan kesehatan, amin, oh, ya robbal alamin Berikutnya kita lihat juga bersahabat ya, oh, manja banget nih diunggah oleh kawan yang post kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Foto cute manja dari dedek dan kakak Bilar Di momen acara Leslar belak-belakang Cium pipi istri Yaduh so sweet dan sungguh romantis Mudah-mudahan bahagia selalu untuk rumah tangga mereka Ini adalah salah satu fosingan foto cute Yang tentunya membuat kita semakin bangga Kepada Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah mudah-mudahan Mereka selalu dilindungi dari orang-orang yang jahat Berikutnya kita lihat juga ada bocoran jadwal of air hari ini untuk dedek Lasy Kejora. Di Platinum Wedding Organizer, persahabat ya, kita lihat aja nih di jam 2 siang sampai jam 245. Selama 45 menit, dedek Lasy akan perform Persahabat ya, Lasy Kejora dan tim membawakan 6 lagu dengan durasi 1 jam, masya Allah. 6 lagu, dedek Lasy akan membawakan Durasi 1 jam persahabat ya Dan selanjutnya ada foto dengan Lesti Kejora Duh, makin gak sabar Menantikan penampilan yang sangat luar biasa Dari Dedek Lesti Kejora yang sudah Tentunya Dilaksanakan persahabat ya Sekarang sudah jam setengah tiga Pastinya Dedek Lesti sudah off air Mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin bahagia Cidukan dari idola kesayangan kita Bismillah Lancar of airnya bumil, berkah terus rezekinya, amin. ya Robbal Alamin. Berikutnya kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah unggahan nih, Masya Allah. Pengiring untuk uh, Lesti Kejora sudah siap nih persahabat, ya Ben. Uh, dari acara pernikahan di Cilegon, persahabat ya sudah siap untuk mengiringi Lesti Kejora bernyanyi nih. Wow, Masya Allah, banget persahabat ya kita lihat juga nih. Tuh Bang Boril sudah di lokasi, sudah standby Mudah-mudahan acara hari ini diberikan kelancaran Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada unggahan dari Papa Daniel nih Masya Allah mengunggah sebuah pusingan Pantai Carita Tepatnya di Anyer, celagam persahabat ya Mudah-mudahan ada cidukan dan ada kabar baik dari tim Leslar Entertainment ada kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Daniel Pohon ini lebih 50 tahun Ibarat sepasang sejoli udah capek kena badai angin laut kebutuhan lokasinya di depan laut Pernah kena tsunami 2018 namun tetap tegar pohon ini sempat tercabut Di telan ombak sejauh 20 meter ada keajaiban terjadi Dapat hidup kembali namanya waru cinta abadi Masya Allah Tabarokallah luar biasa persahabat ya mudah-mudahan Cinta, Lestina, rezeki Bilar juga Abadi, Amin, Irobal, Alamin Kita lihat juga persahabat di postingan ini Kocak banget uh, Bang Bensi Kumbang Berkomentar persahabat ya di situ dikatakan Udah ganti nama jadi cinta abadi Leslar itu Pak katanya tuh masya Allah banget ya mudah-mudahan cinta lesti dan rezeki bila juga abadi ya amin ya Robbal Alamin dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari akun Inegedot Almira ibarat Les dan Lari apa ya, dua pohon kokoh dengan kami Lesla Lovers adalah akarnya amin masya Allah banget ya yuk support Doakan yang terbaik untuk kedua kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.